loh oh hmm, jadi gini jadi gini kalau kalian lihat simbol yang ada di sel ya yang ada di penjara itu eh uh, itu memang berhubungan sama dua hal yang satu brankas ini yang satu yang di lift makanan yang di ruang sebelah dan udah nyoba di ruang sebelah, nggak bisa. Jadi, mungkin satu-satunya jalan kita ke brankas ini. Oke, sepertinya ya, obatnya mutan adalah roti dan apel. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Itu info yang cukup menarik. Ya. Dan roti. oh roti. hai hmm. eh uh... Jadi, tadi aku nemuin sesuatu. Tak satuin chewing gum, permen karet, sama kawat, dan itu sepertinya karena tadi kita sering bilang, "I can reach it, I can reach it." Nah, kita, nah, kayak mancing, ambil ya, Pak. Ya, oke, dan... Warna kuning ini sepertinya kita butuhkan di sini. Nah, sekarang kita butuh strange, gak sih? Kita kayak butuh strange, enggak sih? Dan kita mulai kalau ini mewakili gelas, kita mulai dari bawah tentunya. Kuning, biru, kuning, merah, biru, kuning, biru, kuning, merah, biru. Ya, dari bawah yoreo, dari bawah. Soalnya itu kan gelas, nggak mungkin dari atas. Oke, sekarang kita kasih ke pak ini. Yay! Dartsnya buat alat suntik jarak jauh ternyata. Yay! Eh, Pak. Keluar, Pak. Udah gatel banget ini. Thank you. Sekarang kita harus kabur. Iya, ayo, ayo, ayo. Let's see what I can find here. Hmm, apa yang bisa aku temukan di sini? Apa? kayaknya kita harus oh masih bisa diambil dong dartnya dah sepertinya tidak oh bisa digeser penjaranya oke okay. kayaknya ini harus di sini Sinyalainya gimana? Robot mm -hmm. Baterai? Buat apa baterai? Little sugar cups Oke, okay, kita baru kita jumpscare scare satu kali ya. Nah, ini nggak tahu nomor sandinya. Oh, birdie tadi dari si ini. Loh, kita ini nggak bisa back ke Oh, bisa, bisa. Ke ruangan ini terus. bisa dikembalikan oke berarti kita pakai hmm. apa itu apa itu lainnya dulu. Oh. Ya ampun, aku muter-muter. Muter-muter ternyata dek, tape-nya itu ada belakangnya loh, ada panah yang menyuruh kita untuk ke belakangnya tape. Ya ampun, muter-muter aku berapa menit tadi? Berapa menit? Nah, gitu baru saya main. Mm -mm. terus apa ini musik-musik apa ini Oke aku menemukan rahasia lagi ntar Oh musiknya 25 yangpun catatanku banyak banget 2597 dan kita harus dengerin lagi di sini. Frog dua lima bell sembilan gitar. mile dan itu apakah berhubungan dengan ini ini kodok bel gitar Sama senyum, alright. Open sesame thinner, kita coba apakah taruh di sini tidak? Oh oke, okay, kita bersihkan noda-noda ini. Wah, ini Apa ini? <laughs> aduh, aduh Yang ini loh Nope Big mistake Bentar Apakah Salah, salah, salah, salah. Hmm, apakah semuanya harus di oke? Okay, oke, okay, kita coba ya. Dari yang sini dulu deh. Kanan, kanan, bawah. Eh, salah, kiri, kiri, bawah, kanan, kanan bawa atas apa cek tak catat saya takut lupa coba ya coba coba coba Bisa ya bisa berarti itu tadi harus disebutin 66 nya bukan tiga di sini dan tiga di sel bukan Oke sekarang apa ini Tuan Oh harus diikutin oke usahakan gambarnya nyambung ya Oke okay. kita dapat origami Oke okay. uh, apakah origami ini kita taruh di ya aku nggak punya ide lagi loh Oh oke okay, itu random sekali apa itu preparat-preparat-preparat berarti di mikro-mikroskop iya yeah, iya no, yeah, iya yeah, ada apa tapi difokusin dulu oke okay. wah ini baca gimana Kayaknya ini buat yang di dalam sih. Oke. Okay. Ini buat yang di dalam. Jadi, kita ke sini. Bener. Thank you. Nah, ini... Harus kayak ini ya, lagi ah, paling suwe kira. Oke harus penuh kesabaran ya. Wah, tinggal minda ini ke sini. Sehe ya Allah. Oke, okay. so far so good Aduh Ayo, tinggal dua pieces lagi Ke sini sih, ah, gimana ya? ya, yang tinggal ini Tok lo. bingung yes Yes, of course. Yes, of course. Ya pun bon, itu lama sekali. <laughs> Dan origaminya itu ditaruh di sini. Ruwet sekali ya hidupnya. Apa? Oke, okay, thank you. Apa itu? Tuh? Pulse ya. Buat ledeng di sini. Oke. Okay. Uh. kita dapat apa oh angka kayaknya ini buat koper 4 taman ini satu jam setengah it's crazy oh apa tadi di selokan? eh salah di selokan Empat satu tujuh tiga ini buat di koper empat satu tujuh tiga oke okay. kita punya pisau buat apa tapi bisa ada satu yang belum kita buka enggak apakah ini ini yang belum kita buka thank you apalagi nih kita coba bikin dulu aja ya nanti kita baru tahu gunanya mungkin buat ini buat ngilangin gunya merah kuning merah biru kuning merah kuning merah biru kuning oke kita dapat untuk buka ini uh uh bisa dibuka dong Adih, eh ini kepala apa coba buat apa tapi Magnetic card, oke. Okay. Oh, drawer ini spesial, pakai card canggih sekali, canggih sekali. Derapet tweezer terus. Apa guna tweezers itu? Buat ngambil gula. Gulanya buat di... Gulanya buat di... ke lalat dan kita enggak tahu itu buat apa dan itu ternyata untuk ganti screwdriver nah, gantinya screwdriver ini mungkin di korbanin kelapa laba-laba and you will contract Oke okay. kita dapat apa red mic OCC dan itu deket sini ya pun ini perjalanan yang panjang-panjang kawan Apa itu? Hi? Tuh kan, bener. Ya ampun, ada kunci di situ. Wow, amazing sekali. Kunci kecil. Buat apa ya? Ini gambar, bukan sih? buat apa? Oke, okay. itu sangat tidak terduga kawan dan oke. Okay. Kita lupa ya kalau suasana di sini tuh penuh dengan kemutanan ya. Nah, apakah ini kunci keluar kita? Red key, red key, red key. Ada yang belum kita buka gak ya? Red key, red key, red key. Ada yang belum kita buka enggak ya? Ini sudah. Apakah di sini? Uh, of course. Hai, Eric. Sekarang, ayo kita keluar dari sini, kawan. Iya. Aku, aku sudah lambai-lambai ke kamera ini ya. Udah, pulang. Pulang, kawan. Yes, yes, open sesame, yes, yes, time to go, of course with freedom, freedom. Wah, oh, berapa hari kita disekap? Iya, yeah. no, no, loh, kok diminum sendiri obatnya? Waduh! Wah, wah ini kita harus ngapain uh, uh, Antidot Yes Untung sudah persiapan Kita bisa attack ternyata Dadah Pak Ilmon Gailah Dan akhirnya Kita menangkap Pak scientistnya ini ya Dan mengakhiri eksperimen Eksperimen kilanya dan sekarang kota sudah aman dari kegilaan dia. Uh, si saintis ditahan dan di penjara, diawasi ketat lah pokoknya. Dan aku harap dia stay lah di sana nggak keluar-keluar lagi. Akhirnya perjalanan yang panjang sekali kawan-kawan Satu setengah jam Satu jam enam puluh lebih empat puluh menit Seratus menit aku mainan ini dari awal hingga akhir Dan kompleks sekali yang kedua ini Serius Item-item dan kode-kodenya itu nggak bisa aku bayangin Maksudnya relevansinya itu kan ada, cuman aku nggak notice kadang-kadang gitu. Lu butuh waktu lama banget untuk akhirnya notice. Dan ya itu, ya namanya sebuah game puzzle ya, pasti pusing puzzle-nya gitu loh. Mungkin rene puzzle gitu loh. Tapi GGWP aku tetap suka sama art stylenya. Cuman untuk jump scare dan lain sebagainya Untuk jump dan lain sebagainya bener-bener dikurangi ya di serial yang, yang kali ini uh, mungkin lebih ke arah kegilaan saintisnya kan kalau kemarin girl in the window kan horor banget ya tipis-tipis horor lah nah sekarang kayak gilaan saintisnya nih jadi jam scarry dikit itu pun cuma satu dua kali sih dijamin mantap untuk kalian yang gak suka jam So, thank you for watching hingga akhir. Terima kasih udah nonton hingga akhir di video kali ini. Kalau mungkin nanti ada bagian yang terasa seperti tak skip-skip, ya, itu memang part di mana aku duiem dan berpikir sangat keras item ini dipakai buat di mana? Item itu dipakai nah itu. Dan biar kalian nggak boring karena durasinya kepanjangan, nanti bakal tak skip. -skip. Oke, okay, ya gitu. Untuk kalian yang baru datang, ya beginilah gameplay yang kita lakukan. Ya sederhana namun mengena. ya Mungkin aku akan pakai itu di tagline. <laughs> Oke, okay. uh, jangan lupa subscribe, jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Dan kalau kalian ingin request game yang kita akan mainkan selanjutnya, kalian boleh komen di kolom komentar. Dan terima kasih juga untuk teman-teman uh, yang ngingetin, kak kaitan kak ada lagi nah, itu thank you banget mungkin uh, jasa kalian akan dibalas Tuhan di esok hari eh, ya cailah so, eh, aku Tavantina see you the next video see you and ciao dadah dadah dadah, dadah.